bahwa kakak batur-batur hela urang baik kuari ti mi tarola balik patah aturan-aturan uh, agar mu kalab, karena ini gitu. miti balik beda tangkai yang nangis sabaraha buah tatangga no kurang dijepret. sabaraha solang gitu karena sendal no kurang di di majlis salim jeng, di masjid berbeza nama pah ojol pah di padahal ngajak nge sabaraha kotok tatangga di penciptan Nggak sabar, kali orang nggak bonceng Simba. Tuh, oh, ngegenuge kurang direm, mah beh, tu kan Nggak sabar, kali kurang mama wasim mbak request. Nggak sabar, kali orang ke belah dituna mampu mabok, mana waktu bilangin bakal lain sakadar mabok tapi orang-orang horenganan jadi tukang ngajualanna na tukang ngajualanna kan aya maboknya membeli pemakai meuli pemake ngaran eta anu ngajualanna cepet atuh si pamonhutung teh oreng aya di hareupun aing ditanya bangun poski aing bae ngana aing teu nyaho meureuh dasar jana meureun ageuna ayo aya potongan jana mata poski Gest tinggal ditelepon teleponna polisi tangkep habek ba. Uh, <laughs> Kang. Nah, disabarahaun nu awewe nu kurang dizinahan mun zina, ya. disabaraha urang ngarugikeun batu Disabaraha urang ulah-ulah nampilingan, nyiwit bae batur kasenangan di akhirat ya, bakal diciwit. Ya. Disabaraha potok nu diadukeun, ke mangkotok daeun ke diadukeun ka nya Urusan diadukan, mungkin kapan orang teh diusulkan ke Gus Gusti Potong, abdi nyadar, potong. cekurang bandung, ma. badung mas, badung jadi ayam. Tapi abdi teh dizolip pula, wakad dijadikan lebu gusdi can, marah sekali lemanubak, olah ngadu-ngadukan abdi. Tehan, sepuh si awal, selalu ngadukan haji, sebenarnya nama. Hahaha. -ha. Tonton KPH, Ya Allah, Dia mulu Dante. Di kurang diaduk manusia. Masya Allah, ini nabikum di Ya Allah ya Rasul Aduh segala rupa bayat. Nipu Dea ngabohong Hong Dea Jelombaanmu di Zolim Kukuran ah. Lalu pernah jadi calo tanah Tadi cokotan kurang dibuat dibayarkan Menente atau dilambatkan kan Zolim Tapi nggak ada nabatur kepentingan kepentingan Rekeli anu rek, anu Jadi tanyakan ke bos kan enggak Bayaran nah Rana noreng nyangkut di calo Oke, saya nasi geden doi. Oke, saya Tidak atur, Bob. Kena datang dari yang keseneng. Datang kerbau, datang dari keseneng. Oh, bonen, Neng. Ayah belajar di lembur, bonen Neng. Buat bo, nih, zolim zolim zolim Zoli, Zoli, Zoli, Zoli. Masya Allah, kering. Mencandai urusan anak-anak untuk kurang majenak kerdi tungkut jol anak enak udah siap ya, kula kanaraka gara-gara kita dididik ku abah, ye iya kula ada tungkut ku abah baik, dataran kula tadi pasan trenkan ku abah teh, aja ternyau kepangirang, ternyau ibadah gara-gara abah, gus, kula mak terido kajen boba kanaraka, lamun coba rentik abah, mereka seret abah kula hela memek kula, gak kain abah, abah abah Abah tolong siapa, si siapa. Oh bayar tadi tonton kejel makan kos gitu Canggih bayarnya sendiri anak jol Berapa mandi ikan Kolo punya Deh Iya lah lagi hidung belang Ya Saya kira teh ada Jadi mantep lagi rumah ini mah siapa Membuat sebanyak di ayo anak Ini jadi lebih viral ya Pilihannya pasti yang nggak ngerti Wari ada komputernya di buku bahagia Yeay siang untuk hidup di neraka. Ayus, ha, jangan anak dan beres pemapjikan gitu keren. Terus dua nutil wah hiji yang nungtut deh. Bagaimana pemapjikan kan hiji hijina nungtut? Datang datang tulang tangkeng by malaikat. Seret dia lah, ini saya. Ia pemapjikan anak. Kau pemapjikan sini tanah. Iya siapa nak? Uka jujuran, uka adilan. Seorang kiri buang kawat. Seorang kita olol. Gua belum bermasalah kiri. Seret, Masya Allah, hari anak pemajikan, jual tata, -tata. ini biang keladinan. <laughs> Masya Allah, iya bahasa Mahalama dikerepakkan iya ayat. ila Bayun lebih hukum kuntum matun tamalun, naon bepaga wian orang bakal dibalas. Bagus ya Allah, memang dibalas. Teka kapan dirinci, heh lah. Ma apa seorang anak anak jang dirina? Kuma hajar anak, kuma hajar pemandikan, kuma hajar dolar, kuma hajar tatangga kuma hajar atasan, kuma hajar bawahan, kuma hajar juru kuat jadinya orang. Ya lah, kuasat ila alimil tidak alimilulai kuaslah Allah. Bayun lebih kuntum di ya Allah. Jadi Ayuh hitung kurang berpun isuk isuk renungkan kekurangan umur Masya Allah, urusan ayengin Allah, hubungan ayengin Allah sama urusan letik Tetapi urusan ayengin makhluk Musa berarti urusan anak utang-punangan yang dibayar, urusan zolim teh dihinaki, urusan diomong ke, urusan-urusan, ah, betul, te aing teh ainte jadi kepala kulit, bahula terhadap anak buah kezolim, teh jujur zolim, e te ju -ju -zolim. ainte bahula teh jadi lurah, ainte bahula jadi camat, ainte bahula teh jadi penggede, ainte jadi pemerintah, ainte jadi ah, iya kumah, ah, urusan-urusan pegawai nah, nala sesuai dengan aturan apa nte. Hmm, Wahsatu wa Rasakan, ya, aduh ya Allah cuk, cuk, cuk. Yes. datang orang kai mata saja Neng, orang -orang. Pan, kakak jadi kos kiesi ya, ngaji sih di Boleh, nuntut di akhirat. Emang itu Mun bisa mah anterkeun ka ka Carian berarti mah ke Selama pohon nama itu menulis video di Locken Bay Sajalah lupa Anak adaanku kakak dan kakaknya teman Ngesi doh baik Karena ini kakakku pula yang tadi lockdown Kesikula kurang hormat kakak kaki teman kamu Kita ini kakak sosok sesemur Kakuar ini istri menawan kurang menanggap dia Sampai teman adat kakaknya ya Kostiku bawa yang ke ayah Kepada yang berhasil masuk ke luki Hai bukir tadi nanti wasap turut duna ilalim berwaib wasyahada, kini nabiu kurna kuntu tamalun, senge bakal dibalikin ke Allah. Allah teh maha uninga kanu gayuk jengkanu zohir, hajun ke bakal dirinci, senge senge di pejak-pejak dibalas, naya bu di akhirat kubahan, jangan percaya ke Allah yang Rasul Percaya bakal ditutupin di menghampurakan negara, anak dikumpul-kumpul ke nah, dari sejak ya, cek anak. Asana, abangnya, babal diharuk bayi. Lain, ya suka nyukani yang bahaya, apa bayi wasiat? Ya, sebenarnya ibadah, silakan Allah, tidak tinggal sholat, bayi kurang sehatan awak. Ini ada ya, bisnis yang ke afal, karena bagus ibadah ngaji ya ya besoknya ya putar minyak kolanya kolakin anak wari kanehan anak di SD SD SMA, SMA. ayo ya ayo terus dan kuliah jadilah jana insinyur jadilah kenyataan kapolda jadilah kapolri jadilah nyana DPR di pusat dan lain sebagainya mewah mobilnya batur kebanjiran yang amat hebat di istirahat kursi Allah ah datang ke akhirat lantaran nyaho ke Allah tidak nyawa iya. bapak anak dituntut habis tadi sekolah tadi wawakan ke Allah pun diwawakan ke guru doang habis tadi te iya terus kuliah jadi wari abah kasumbang Sumbang bapak kasumbang Sumbang dibelikan mobil mewah imam mewah orang anak-anak anak-anak aku naonak iya, aku abis tadi wawakan ke Allah jadi pasang tren abah kau bangun, di gitu, ayo lah, supaya malas saya percaya Allah, awas di tuh, kan. Bener kan? ulah loh loh ulah loh loh ulah loh loh loh loh loh loh loh loh loh loh Serius ya sekolah baik kadengnya takut jelisnya omongan ayin Kadengnya Ha? Hei Balikkan balik Serin Waduh takki ayin sana ke Jemahan Ha ha ha ha ha ha Boleh siapa kadengnya omongan ayin Belum ayin ke ayin sih ya Untuk ayin cuma tolongan baik Tolongan-tolongan Kuria maka ayinnya iya ken Ima Tetap ayin di temungan Eh, doa makna mentok, saya je. nggak Allah. Bedana ahli Allah yang lain ahli Allah. Kuma di akhirat, di akhirat di dunia memang khasiri. Di akhirat ahli Allah mah cari rik jemaah ahli Allah. Kekita tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, kami salat sholat terbagus, puasa terbagus, zakat terbagus. Di kami kanaraka tenang, kana Kuma namun bebejana kaki Kiai Golkar, bebejana kaki Kiai PDI, bebejana ka pemerintah sarua bingung, lulumpatan kayak bingung di pentatlon. Sebab jang nana ke bingung. Tapi kayak Allah lain. Adil kadewa. Yusung ngis kono masya ka surga siapa surga. Surga gimana nak? amal aing kabel los tajang sarangnya Ayo Kiai, ayo mat hajin ke neraka asal siapa yang surga bakal lagi ayahmu gitu bakal neta lo siap amal lain bagi bagi kusia kabeh siapa kasorga aini kespuas aini menghajinkan neraka kan usul kabe kan gusti berkuisti abitaya buka amal jore hanyut tidak kasorga menanti mana pamere di kiai anu kiai anu aini anak anak anak anak kabe aku kami diperbutkan amal kajin, kajen, channelnya nama neraka ke asal kami, be. Bakal aja di dunia te ayun lu ngaji, kerdi dunia te ayun lu doang, kajen di dunia mah padahal mah nonggengan, kayaknya anak geria. Kaya. Tapi kami ini beri amal. Nyana, terus ya Allah sanggup beri amal, jangan nak kamu kanarakan. Atuh, nyana, kanaraka. nyana bye, sabuk kanaraka, ngambilan ngabelaan ya, tuh kamu aing, kan, nyana. Dia suka sorda, tapi harus. Arah, yeah. arah. Iya, terus dia campur <guluh> beda dari Allah dengan dunia, itu memutihkan pribadi ahli Allah mah tembok wari bak ma wari masih kena nilai masih kena di jebian di akhirat bakal tar emong gigi Allah, di akhirat bakal seperti etak, itulah kang Yunna menyatakan di dunia mau kita emong pasti ngomong itu asal so -asa disokin ditakaburkan, diasainkin mungkin di akhirat bakal terbukti lu mana Allah lu mana nukiei dunia nah iya nah iya bakal di akhirat payunat diukum dibakun anu paling sedih nahan coba di akhirat lu anu paling sedih lu anu paling sedih ketika jelemagiskan neraka, ditembongkan tempat di sorga Insyaallah, Allah. Hajulah yang dari tembong ke Cak Malaikat Eh. Sialah ibadah bener ikhlas. Sialah mundu ibadah bener kan Allah. Muar kanara tuh tempat sialah mundu sia bener masya landek penyeringku mahkota. Di surga ke di tempat ketika. tempat maneh, jam maneh. saya tulisan anak maneh, hari bener Ibadahnya anak tempat manis. Indah nyeri, indah nyeri kau akan mal di neraka harus di tempat yang kurang lumung kurang bener lah dirinya atu nyeri jasa, emang nah, ada supaya lebih nyeri jasa, kau nyeri ke belok, nyeri ke panggah, kita tembokkan dari kami di surga, jangan kurang bukan kurang bener, maşol etan nyeri jasa met, nyeri jasa, takut kurang. Kawin, aju kurang tiat, codaeka, bakal dikawinkan kene nanti kasih apa? Persyaratan tuh nangat hari bener, aju tuh bener, tuh nyat, kabar doang. Siat bakal dikawin kene siat dengan saraf nasiat, hijulan ungkapan tuli dua nasi nasiola sok jadi baik, tak bakal dikawinkan tinggal awen lomus siat nara tapi tetepnya barangnya nangis atau dua tahun Udah kerennya bebek kawin Jinggi ini, ini, ini bengki Aduh hmm. ya susah ini nih nih nih bocor Masya Allah kena kebanjiran Aduh aduh aduh aduh Ditembok kena itu liwat WhatsApp ya salam Calon pemandikan siap bener mah pasti Ya Allah ya Rabbi Kamu budak mulu sama tuh cedah Kamu kata Tetap, tetep tetap, tetap, tetap, kalau tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, mudi sorga-sorga abeg waskan di mata nana ditembung ke naraka tuh tempat si tuh, di digodong itu saya ini anu nge buncal, buncal. sedih anu pohara dirinya berubah pohara toh deh tuh, de, de, tuh kala di dia juga orang-orang eh. Nah, kita tepi tempatan mana di saya tulisan, namun harita mana, teruskan, karena kadugalahan mana, dengan pulantaran, mana harus kembali ke Allah, harus ifas dicoret, aturan namanya didinya kan, nana langsung Ya Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah, bersyukur demi gede kami lupa nyeri-nyeri nama aku ah, di sorga ditembokan tempat mana nu di neraka di tempat nu di neraka munyala terus juga galana bakal didinya. jadi jadinya pan tambah-tambah nikmat kagus alhamdulillah nu di neraka ditembokan sorga tak tempat mana tulisanan aja mana lamu mana bener hari tertata dijak pelataran mana hidup bener di kanaraka kejolir aja nu nama